<tuk> Ayam, makan. <tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan>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 Nah. Papa, Tama nungay ta Good channel subscriber Oke, okay, like, share, komen, kanya tapuk di... Akhirnya. Akhirnya.